Di wilayah pusat Dao Sekte adalah rantai pegunungan yang tak terputus. Di dalam barisan gunung ada gunung yang menjulang. Puncak gunung menembus langit, dan dikelilingi oleh awan dan kabut. Itu muncul seperti surga. Namun, pada titik waktu ini, puncak gunung yang biasanya damai penuh dengan kehidupan dan kebisingan. Suara dari daerah ini bisa terdengar dengan jelas bahkan dari jarak 100 mil. Kompetisi Hall adalah kompetisi termegah yang diadakan oleh Dao setiap tahun. Seluruh Dao Sekte, terlepas dari apakah seseorang bukan tetua atau murid, mengadakan kompetisi ini dengan sangat hormat. Ketika Lindung mencapai dan menatap pemandangan megah ini, dia tidak bisa membantu tetapi mengklik lidahnya. Dia terbang langsung menuju puncak gunung raksasa yang terletak di tengah-tengah daerah itu. Karena jumlah peserta untuk kompetisi Aula sangat besar. Puncak gunung di sekitar daerah itu dipenuhi dengan arena kompetisi. Namun, arena yang paling mencolok milik puncak gunung lindung terbang ke arah. Arena ini adalah tempat para murid yang paling menonjol dari empat aula bersaing. Dengan demikian, suasana di puncak gunung ini jauh lebih hidup dan ramai daripada yang lain. Dan pada titik waktu ini, puncak gunung ini sudah dipenuhi orang. Lindung melirik tempat itu dan menemukan daerah di mana semua murid Aula Desolate berada. Sebelum ia terbang ke arah itu, kakak senior Lindung ada di sini. Saat Lindung tiba, para siswa Desolate Hall menjerit kaget. Setelah itu, banyak tatapan penuh gairah dilemparkan ke Lindong. Sejak Lindung berhasil memahami Great Desolation Scripture, reputasinya di Aula Desolate tidak diragukan lagi telah melampaui murid-murid langsung yang hebat seperti Pang Tong dan Jiang Hao. Pangtong dan yang lainnya tidak terganggu oleh ini dan tidak marah. Kemampuan Lindong untuk memahami Great Desolation Scripture telah sepenuhnya meyakinkan mereka tentang kekuatan dan kemampuannya. Kamu selalu harus menjadi yang terakhir tiba. Pangtong tertawa ketika Lindong mendarat di sampingnya. Aku agak terlambat. Lindong tersenyum meminta maaf pada Pangtong dan yang lainnya. Haha, Saudara Junior Lindong. Apakah peringkat Aula Desolate kita akan naik di kompetisi Aula kali ini tergantung pada kamu? Jiang Hao tertawa dengan suara yang kuat. Lin Dong hanya tersenyum menanggapi kata-kata ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat lain. Tidak jauh dari arah berlawanan dari distrik Aula Desolate adalah distrik milik tiga Aula lainnya. Dua sosok berdiri di bagian paling depan di Sky Hall mengalihkan perhatian. Mereka adalah dua tokoh paling menonjol dari distrik itu, Ying Xiao, Xiao dan Ying Huan Terlepas dari kemana pasangan saudara ini pergi, mereka selalu menjadi tokoh yang paling menarik perhatian di Daosek. Ying Xiao, Xiao diam seperti biasa. Namun, Lindung memperhatikan jejak kesunyian dan ketidakberdayaan di matanya. Emosi ini pasti disebabkan oleh penampilan kakak senior Wang Yan. Di sampingnya, Ying Huan-Huan telah mendapatkan kembali sikapnya yang menyenangkan dan menawan. Dan memasang senyum polos yang tidak asing di wajahnya. Sesosok tinggi dan lurus berdiri di sampingnya. Itu adalah King Ye dari Earth Hall. Pada titik ini, keduanya tampak mengobrol dengan gembira tentang sesuatu. Ketika Lindong melihat ke atas, Ying Huan-Huan tampaknya telah memperhatikan. Gadis muda itu sedikit memiringkan kepalanya dan melirik Lindong. Setelah itu. Dia dengan acuh tak acuh menarik pandangannya. Namun, ketika dia menarik pandangannya, Lindong jelas melihat ekspresi kegembiraan di matanya yang besar. Ketika King Ye melihat Ying Huan Huan dengan santai melirik Lindong, dia tidak bisa membantu tetapi menjulurkan dadanya sedikit lebih dan memberi Lindong sedikit senyum. Senyumnya mengandung ekspresi yang sedikit senang. Ketika Lindong melihat tindakan kecil dari keduanya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa seperti tertawa King Ye tampaknya menganggapnya saingan cinta Saudara Junior Lindong Adik perempuan Junior Huan Huan sedang diawasi oleh sejumlah orang yang tidak diketahui di Daosek Jika kamu ingin mengambil tindakan, kamu lebih baik bergegas Kalau tidak, dia akan diambil oleh seseorang seperti King Ye Pang Tong dan yang lainnya menggoda dengan nakal ketika mereka melihat Ying Huan Huan dan King Ye berdiri bersama di kejauhan. Lin Dong melirik Jiang Hao dan menemukan untuk pertama kalinya bahwa orang ini benar-benar memiliki sisi nakal padanya. Segera setelah itu, mantan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia menjawab. Kamu terlalu banyak berpikir. Heh. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun kita melihat adik perempuan junior Huan-Huan menunjukkan pertimbangan seperti itu. Saudara junior Lindong, jika kamu bisa mendapatkan putri kecil Daosek kami, itu akan jauh lebih menyenangkan daripada mendapatkan tempat pertama untuk aula desolate kami. Tong yang biasanya tulus berkicau dan menggoda juga. Haha, kakak senior Pang Tong benar. Semuanya terserah saudara senior Lindung untuk merevitalisasi reputasi Desolate Hall kami. Murid Desolate Hall di sekitar mereka tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata pangtong. Menanggapi teman-temannya, Lindung tidak mengatakan apa-apa dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Saat dia hendak berbicara, pikirannya tiba-tiba tersentak dan dia mengalihkan pandangannya ke arah ruang di atas puncak gunung. Sosok abu-abu diiringi aura dingin yang berbau darah terbang melintasi langit. Dia turun dari langit dan mendarat di distrik tempat murid-murid Sky Hall berada. Ketika sosok ini muncul, keributan di seluruh puncak gunung mereda secara signifikan. Namun, dia mengabaikan tatapan rumit dari para penonton. Pada saat yang sama, dia tidak mendekati murid-murid Sky Hall. Ketika dia mendarat, dia hanya melirik sekilas pada saudara Ying. Setelah itu, dia duduk dan menutup matanya. Ying Xiao Xiao menatap sosok berjubah abu-abu dan dengan ringan menggigit bibirnya. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya yang putih pucat saat tatapan penuh tekad muncul di matanya yang jernih. Kakak, ke samping. Tangan putih lili Ying Huan Huan dengan lembut menggenggam pergelangan tangan Ying Xiao Xiao. Aku akan menghentikannya. Ying Xiao Xiao menoleh dan tersenyum pada Ying Huan Huan. Namun yang terakhir bisa dengan jelas merasakan ketidakberdayaan dan kepahitan dalam senyum mantan. Ying Huan Huan tidak mengatakan apa-apa lagi dan menganggukkan kepalanya dengan enggan. Meskipun dia selalu memiliki kepercayaan pada Ying Xiao Xiao, kepercayaan itu telah menurun secara signifikan saat ini. Sementara suasana hati Ying Huan Huan sedikit tertunduk, matanya yang hitam legam tanpa sadar melihat ke arah Lindong, tapi dia dengan cepat menertawakan dirinya sendiri. Jika Ying Xiao Xiao tidak bisa menghentikan Wang Yan, bahkan jika Lindung telah berhasil memahami Kitab Suci kesedihan besar, itu akan sia-sia juga. Sementara itu, sejak Wang Yan muncul, tatapan Lindung telah terpaku pada sosok mantan. Menurut akal sehatnya, kekuatan kakak senior Wang Yan harus sekitar tahap 9 Yuan Nirvana. Selain itu, kekuatannya tidak kalah dengan Ying Xiao Xiao. Sementara perasaan bahaya yang kuat masih melekat di benaknya. Itu kakak senior Wang Yan, aku tidak berharap dia akan kembali. Pang Tong juga menoleh dan mendesah dalam-dalam, saat ekspresi rumit muncul di wajahnya. Sebagai murid paling senior dari Aula Desolate, dia jelas tahu sesuatu tentang kisah Wang Yan. Ke samping, Jiang Hao, Fang Yun dan yang lainnya juga melihat. Segera setelah itu. Mereka merasakan rambut mereka berdiri tegak, ketika mereka bergumam. Tidak heran kakak senior Wang Yan berada di peringkat kedua dalam daftar yang diinginkan sekte itu. Tidak ada murid di sekte ini yang bisa menandingi kehadirannya. Kali ini, akan ada pertunjukan hebat di aula kompetisi. Aku khawatir kakak perempuan senior Xiao Xiao tidak akan mengizinkan saudara senior Wang Yan untuk mendapatkan wewenang memerintah atas para murid dalam kompetisi sekte besar. Panting menghela nafas. Setelah mendengar ini, Jiang Hao dan rekan-rekannya mengangguk diam-diam. Lindong mengerutkan bibirnya. Meskipun saudara senior Wang Yan hanya duduk dengan kedua mata terpejam, suasana tempat itu sudah menjadi agak aneh. Meskipun dia telah meninggalkan Dao Sekte selama bertahun-tahun, reputasinya tidak kalah sedikit pun bagi Ying Xiao Xiao. Tatapan Lindong berbalik ke arah peron ke depannya. Kursi untuk para tetua Dao Sekte terletak di sana. Pada saat ini, keempat pemimpin Aula duduk di kursi masing-masing. Di tengah-tengah adalah Ying Xuanzi, yang wajahnya tampak setenang danau no yang tenang. Suasana di platform tidak semeriah yang diharapkan. Keempat pemimpin Aula saling memandang dan melirik ke arah Wang Yan. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kesuraman. Tuan Sekte berkaitan dengan masalah ini, Ki Lei. Pemimpin Sky Hall, berkata dengan suara lembut saat dia mengepalkan giginya. Lanjutkan sesuai aturan, jawab Ying Xuanzi polos tanpa mengedipkan kelopak matanya. Menurut aturan, Wang Yan dapat meninggalkan Sky Hall dan menjadi dia kondau Karena itu, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi aula. Killei menjelaskan dengan suara rendah, namun dia masih seorang murid Sky Hall. Ying Suanzi menatap Kilei dan menghela nafas. Dia melambaikan tangannya dan menginstruksikan. Sudah waktunya, umumkan dimulainya kompetisi aula, petik 2, Kilei tidak berdaya dan hanya bisa mengangguk. Dia berdiri dan memandang sekilas ke arah lautan orang-orang yang tampaknya tak berujung di puncak gunung dengan tatapan tajam dan tajam. Di bawah tatapan seperti dari Kilei, puncak gunung yang sebelumnya gaduh secara bertahap menjadi sunyi. Aku berasumsi bahwa aturan kompetisi Aula telah dijelaskan kepada kamu oleh para pemimpin Aula kamu masing-masing. Karena itu, aku tidak akan menjelaskan lebih jauh. Namun, diingatkan bahwa kompetisi Hall hanyalah sebuah platform untuk bertukar petunjuk dan pelatihan, bukan tempat di mana kamu menyelesaikan dendam pribadi kamu. Karena itu, harap perhatikan kapan harus berhenti. Jika ada yang punya niat untuk membunuh sesama murid mereka, Sekte tidak akan dengan mudah melepaskanmu. Petik dua suara ledakan kilei bergema di seluruh area. Akhirnya, suaranya bergema di antara pegunungan di dekatnya. Saat dia menyelesaikan kalimat terakhirnya, pandangannya mengarah ke sosok berjubah abu-abu yang duduk di kejauhan. Namun, yang terakhir tidak bergerak, seolah-olah dia belum mendengar apa-apa sebelum kamu datang ke sini. Semua orang seharusnya mendapatkan nomor arena dari aula mereka masing-masing. Selanjutnya, kamu akan memasuki arena berdasarkan nomor arena kamu. Petik 2. Saat kile menyelesaikan kalimatnya, puncak gunung mendapatkan kembali atmosfernya yang mendidih. Banyak murid membalik telapak tangan mereka saat token giok muncul di tangan mereka. Selanjutnya, sejumlah besar orang melonjak dan terbang menuju berbagai arena di puncak gunung. Setelah melihat ini, lindung tersenyum dan membalik telapak tangannya saat token giok muncul di tangannya. Kata "A5" ditulis pada token giok. Setelah melirik nomor arena pada token giok, tatapan lindung tersapu sebelum tubuhnya terbang keluar. Di bawah banyak tatapan, dia mendarat di arena yang luas. Ketika lindung mendarat di arena, lingkungannya tiba-tiba pecah menjadi keributan yang mengkhawatirkan. Ini mengejutkan lindung. Segera setelah itu, dia melihat sosok cantik yang memegang sitar hijau giok meluncur di udara. Sosok ini mendarat dengan anggun di depannya. Lindong tiba-tiba merasa sedikit sakit kepala saat dia menatap wajah menawan di depannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa lawan pertamanya adalah Ying Huan Huan. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like.